Hello, welcome back to my channel. So, hari ini aku mau bikin basic editorial makeup. Buat yang belum tahu, basic editorial makeup itu apa? Basic editorial makeup itu biasanya dipakai oleh para MUA untuk photoshoot produk. Nah, kalian mau tau kan gimana step-stepnya untuk bikin basic editorial makeup? Langsung aja tonton tutorialnya. Oke, okay, yang pertama pastinya skincare preparation dulu. Ini aku sudah pakai moisturizer dan primer, lalu aku pakai foundation dari Maybelline Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation. Shade-nya yang 128 Warm Nude ini aku pakai cukup 2 pump aja untuk seluruh muka. Oke, okay, lalu selanjutnya aku akan pakai Studio Tropic Archangel Chelsea yang glaze skin precious oil. Ini aku campur sama foundation dua tetes aja biar hasilnya foundation itu lebih glowing. Oke, okay, ini foundationnya aku tes dulu di bagian rahang untuk nyamain dengan skin tone aku Setelah itu aku akan apply semua foundationnya ke muka aku pakai foundation brush Nah, ini dia setelah pakai foundation, yang ini belum pakai foundation selanjutnya aku akan pakai Benefit Browsing untuk alis, yang ini shade-nya yang nomor 3 oke, okay, untuk mengaplikasikannya aku pakai angle brush yang udah disediain sama Benefit Browsing ini lalu aku bingkai alis aku dari ujung luar baru ke dalam aku arsir pelan-pelan, nggak -pelan, sampai depan biar hasilnya uh, lebih natural dan nggak terlalu ngeblok Selanjutnya aku pakai Fashion Brow dari Maybelline yang Color Drama Mascara Ini mascara untuk alis Supaya rambut-rambut alis kita itu kaku dan tegak, nggak jatuh gitu, guys Oke, selanjutnya ini aku pakai concealer dari Bourjois Paris Radiance Refill Concealer Di bagian under eye dan bagian yang dibutuhkan untuk di -conceal. oke okay, setelah itu akan aku blend pakai sponge sampai semua warnanya rata lanjut ke mata, ini pakai eyeshadow palette dari Focalure yang We Care Your Favors Ada 18 warna dan aku pakai yang warna salmon dulu di uh, kelopak mata atau eyelid aku Selanjutnya aku ambil blending brush dan aku ambil warna yang uh, copper rose lalu aku akan apply di bagian ujung luar mata aku sampai ke kris aku selanjutnya ini aku curl bulu mata aku kemudian aku pakai mascara ini dari Maybelline The Falsies Last Leaf yang waterproof aku aplikasikan ke bulu mata yang bagian atas dulu oke okay, selanjutnya aku akan pakai bulu mata ini aku pakai bulu mata yang supernatural banget yang bulunya tuh tipis-tipis gak terlalu tebel lalu aku tempelin aja di atas bulu mata asli aku mengikuti bentuk bulu mata asli aku nah ini penampakannya setelah bulu matanya terpasang Kemudian aku akan tightlining waterline mata aku yang bagian atas ini pakai uh, eyeliner pensil mereknya Melinda. Ini yang biasa dipakai-pakai oleh para uh, MUA ya. Tuh bagus kan? lanjut aku pakai uh, Maybelline Hyper Impact Liner untuk bikin liner tapi nggak mau yang terlalu kelihatan banget jadi aku cuma di uh, outer corner atau di ujung luar aja selanjutnya ini aku pakai eyeshadow lagi untuk di bagian mata bawah itu pakai yang warna toffee lalu uh, untuk yang di outer uh, sorry inner corner aku pakai yang warna moonlight masih dari uh, eyeshadow palette Focallure yang tadi, ya guys. Nah, ini setelah aku kasih highlight uh, inner corner-nya. Lalu, bulu mata bawah aku kasih mascara, lalu aku bikin shading hidung pakai bronzer dari Benefit yang hula. Nah aku bikin dari pangkal alis itu sampai ke ujung hidung bawah garis, tarik garis lurus ya seperti itu guys lalu aku akan bronze bagian pipi aku untuk mempertegas tulang pipi aku selanjutnya untuk blush, ini aku pakai cheek and cheek blush duo dari absolute new york Aku pakai warna pink berry yang atas itu, ya guys. Ini aku pulaskan blush on aku sapu ke arah depan dulu, lalu ke arah belakang, baru di-dap-dap seperti itu. Cara pemakaian blush ala MUA. Oke okay, selanjutnya biar semuanya nggak geser aku akan uh, set foundation dan produk-produk ini pakai setting powder atau face powder dari uh, Lizzie Para shade nya yang beige dan aku dap dap aja di bagian-bagian yang nanti sekiranya bakalan berminyak gitu guys. Kemudian untuk bibir ini aku pakai lip liner dari Bourjois yang shade nya nomor 01. Kemudian untuk lip cream aku juga pakai dari Bourjois Paris juga ini yang Rock Edition Velvet warnanya 07 yang nudey. Lalu untuk gloss aku pakai dari Venti Beauty yang fuzzy. Gloss bomb yang fuzzy guys Terakhir Supaya makeup lebih glow Dan awet, aku akan pakai Hana We Fix and Glow Setting Spray Yang aku semprotin Ke muka seperti ini So guys This is my makeup Basic editorial makeup Semoga kalian suka sama tutorial makeup aku yang barusan. Dan biar aku semangat bikin video makeup yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share this video. Juga aktifin tombol notifikasinya. Biar kalian tahu video-video baru yang bakalan aku buat. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!